Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la wa la illa billah amma ba'ad Alhamdulillah Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat Sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan Yang penuh rahmat Bulan Ramadhan yang penuh dengan barokah, bulan Ramadhan yang penuh dengan maffirah, ayah dan bunda sahabat IMC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Itu ada tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul wal liya'budun. Dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada syarat ada dua syarat ketika kita beribadah kepada Allah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama syaratnya yaitu harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian syarat yang kedua yaitu niat kita harus ikhlas karena Allah subhanahu s.w.t sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda, innama la'amalu bin niyat Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya Jadi ketika kita berniat, beribadah karena Allah SWT InsyaAllah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT Tidak ada keinginan kita untuk mengharapkan ridho selain Allah SWT Jadi kita ikhlas karena Allah SWT Ketika kita melakukan amal ibadah Tapi tidak ikhlas karena Allah SWT Maka amal ibadah kita itu Tidak akan diterima oleh Allah SWT Makanya momentum di bulan Ramadan ini Adalah pembelajaran bagi kita Bagaimana kita ikhlas Beribadah kepada Allah SWT Dengan cara ketika kita berpuasa Ketika kita berpuasa Maka ketika kita berpuasa Itu merupakan Suatu amal yang hanya diketahui diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak kecuali hanya diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keinginan kita untuk membatalkan puasa secara diam-diam karena kita sadar bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita sedang berpuasa, kita tidak ada keinginan untuk makan, minum, sembunyi-sembunyi. Karena kita sadar, Allah Maha Melihat. Nah, dari pelajaran berpuasa di bulan Ramadan ini, insya Allah akan kita lakukan seluruh amal ibadah kita, itu seperti ketika kita berpuasa. Jadi tidak ada keinginan bahwa amal ibadah kita itu kita lakukan untuk selain Allah. Jadi tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala, Lillahi taala. Insyaallah ketika kita beribadah memenuhi dua syarat yaitu yang pertama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian syarat yang kedua ikhlas niat kita ikhlas karena Allah, insyaallah seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita jadikan momentum bulan Ramadan ini Untuk membuat kita terus beramal Terus beribadah kepada Allah Dengan niat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin hanya sekian yang ingin saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Wabillahi taufiq wal hidayah Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh